Diam bukan tanda kita tidak tahu Diam bukan juga definisi sebuah kebodohan Tapi diam bermakna bahwa kamu matang Lebih bijak berpikir mana yang baik untuk kamu dan juga untuk orang lain Lebih baik diam tapi tahu apa yang harus dilakukan Daripada berbicara tapi tidak mengerti apa yang dibicarakan Lebih baik diam dan dianggap bodoh Daripada berbicara dan berusaha dianggap pandai berkata-kata memang lebih baik daripada diam, tapi diam akan jauh lebih baik daripada berkata-kata tapi menyakiti hati orang lain. Diam lebih baik daripada berbicara omong kosong dan sok tahu. Lebih baik diam daripada melepaskan kata-kata yang tidak sepatutnya. Diam itu bijak, tapi ketika bijakmu diinjak dan tidak dihargai, berbicaralah dan buat orang lain diam, karena diam adalah